Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRT channel pada kesempatan kali ini saya akan mencoba flash dan root STB B860H versi 5 dengan sebuah firmware coffee cappuccino 5.02 yang rilis kandidat langsung saja kita persiapkan peralatan tempurnya satu laptop yang kedua STB B860H versi 5 yang ketiga USB mail to -mail yang keempat driver, yang kelima ADP-APP Control, yang keenam firmware STB-B860H versi 5 dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flashing STB-B860H versi 5 ini jangan lupa untuk driver diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing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 jadi masih aman dan bebas OTA ya teman-teman Kemudian kita akan aktifkan mode pengembangnya Dengan cara klik build sebanyak 8 kali Lalu kita masuk di developer option Dan teman-teman aktifkan USB debugging -nya. Mudah sekali ya teman-teman Tapi dengan syarat STB nya belum terupdate OTA atau menggunakan Premiere di bulan Juni 2020 ke bawah. Kemudian kita ke langkah selanjutnya kita akan pilih jaringan dan internet. Lalu kita pilih wifi kita dan kita lihat alamat IP di Wifi yang kita gunakan untuk alamat IP di Wifi saya 192.168.1.18 kemudian kita pindah ke aplikasi adb app Control yang ada di laptop dan kita masukkan alamat IP Wifi kita ya teman-teman yang sudah kita konekkan di STB tadi untuk jaringan yang digunakan antara laptop dan stb nya harus sama ya teman-teman dalam satu jaringan apabila nanti sudah terhubung tampilannya seperti ini STB akan mendapat konfirmasi dari aplikasi ADP-APP Control yang sudah kita konekkan tadi dan kemudian kita pilih dan klik OK saja dan apabila sudah terhubung kita masuk di tab Konsol di ADP-APP Control lalu kita ketikkan reboot update kemudian kita klik enter nanti STB akan restart dan blank layar hitam dan di USB burning toolnya akan terdeteksi connect sukses berarti kita sudah berhasil menghubungkan STB b 860 g versi 5 ini dengan laptop atau PC Kemudian kita minimize saja ya teman-teman untuk aplikasinya Karena untuk firmware coffee ini ada flashernya sendiri Langkah selanjutnya kita akan buka flasher toolnya dan nanti tampilannya seperti ini ada menu pilihannya satu setuju dan lanjut yang kedua adalah quit kita pilih dan ketikkan angka 1 lalu enter pastikan STB sudah terhubung dan terdeteksi di UBT pilih lagi angka 3 bila STB sudah terdeteksi dan kita klik enter dan nanti tampilannya seperti ini, proses flashing otomatis berjalan, harap tidak mematikan STB-nya. Kemudian, STB akan otomatis restart setelah proses flashing selesai. Setelah proses flashing selesai, kita tutup semua aplikasinya ya teman-teman Dan kita sudah masuk di tampilan STB b 860 h versi 5 di Vimear Cove ini Langkah pertama kita akan pairing remote Teman-teman tekan dan tahan tombol OK dan tombol Next secara bersamaan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 saya lewati saja untuk pilih jaringan wifi teman-teman bisa langsung hubungkan dengan wifi nya masing-masing optimalkan penggunaan tv saya langsung login dan kaitkan akun google nya Persyaratan layanan, pilih setuju Kemudian untuk lokasi, saya pilih tidak Bantu sempurnakan Android, saya pilih tidak Sempurnakan kontrol suara yang lebih baik terhadap TV Anda Kita pilih lanjutkan ya teman-teman Install aplikasi tambahan, pilih lanjutkan dan teman-teman, klik next atau geser ke kanan remotnya sampai selesai dan masuk di tampilan awal nya Kemudian kita masuk di menu setelan dan pilih preferensi perangkat, dan pilih tentang. Di sini merupakan informasi perangkat yang kita gunakan ya teman-teman. Kemudian kita akan coba aktifkan developer toolnya, kita klik build 8 kali untuk mengaktifkan mode pengembangnya.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 Kemudian kita ke langkah selanjutnya, kita akan nonaktifkan update otomatis APPS yang ada di Play Store-nya. Dengan cara masuk di Play Store dan kita pilih setting. Lalu kita klik update aplikasi secara otomatis. Kemudian kita pilih lagi jangan update aplikasi secara otomatis. Kita akan coba aplikasi-aplikasinya ya teman-teman di aplikasi YouTube bisa terbuka dan lancar. Saya coba ketikkan HRC Channel, lancar dan ringan sekali ya teman-teman. Kemudian saya buka coffee terminal dan saya ketikkan su lalu enter. Kemudian ketikkan lagi coffee lalu enter. proses inisiasi sedang berjalan ini versi dari primer yang kita gunakan ya teman-teman 5.02 release kandidat kita tunggu sampai menu utama tampil dan nanti teman-teman bisa coba sendiri Dan untuk keluar, saya pilih nomor 5. Nanti untuk aplikasi-aplikasi lainnya, silahkan dicoba dan ditambahkan sendiri ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan opera STB-nya.